Muhammad Awaludin adalah seorang penyuluh agama Islam non PNS Kementerian Agama Kota Bengkulu. Saat ini beliau aktif dalam memberikan penyuluhan dan bimbingan, terutama bagi warga binaan di Balai Rehabilitasi Sosial Dharma Gunung Bengkulu. Moto beliau adalah sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Saya Dr. Hadi Taditaer M.H.I. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi menyampaikan ucapan selamat bersiap diri dengan baik untuk mengikuti pilu um, um, nasional yang akan segera dilaksanakan di Kementerian Agama Provinsi. Setiap kehidupan kita pasti memiliki problematika masalah baik itu masalah dalam keluarga masalah lingkungan dan sebagainya baik sahabat sekalian alhamdulillah kita sudah berada di Balai Rehabilitasi Sosial Dermaga Bungkul dari insyaallah sebentar lagi kita akan mengadakan kunjungan dan penduluhan dengan metode spiritual healing counseling baik kita ketikkan Metode spiritual healing counseling adalah komunikasi dua arah baik secara kelompok maupun secara individu yang bertujuan untuk membantu menyelesaikan permasalahan baik secara fisikis maupun rohani yang ada pada diri individu tersebut membangkitkan kesadaran diri, membantu menumbuhkan percaya diri melalui pendekatan spiritual tertentu Ada empat tahapan dalam metode spiritual healing counseling yang pertama adalah ataupun Memperkenalkan diri Artinya seorang penyuluh Memperkenalkan diri Kepada jamaah Ataupun kepada kliennya Dengan kalimat-kalimat yang santun Mudah dimengerti Dipahami oleh jamaah Ataupun klien Yang kedua adalah Selection of problem Artinya pemilihan ataupun Pengelompokan masalah Artinya seorang penyuluh harus mampu dan dapat memberikan kepercayaan kepada klien Agar mereka bisa mengungkapkan permasalahan yang mereka alami Kemudian seorang penyuluh mengelompokkan permasalahan tersebut Dan akan dilakukan spiritual healing counseling Kemudian yang ketiga adalah assessment spiritual healing counseling Ini adalah tahapan inti Artinya seorang penyuluh menjelaskan terlebih dahulu apa itu arti rukia dan bagaimana tahapan tahapannya dan membimbing bacaan bacaan ayat rukyah kepada jamaah ataupun kepada klien dengan rasa kesadaran dengan ikhlas dan memohon secara penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keempat adalah The, the set of praying together ya, Ini adalah penyuluh memberikan Kata-kata penguatan mental kembali Agar terus berharap dan memohon hanya Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan baca-bacaan ayat yang telah dibacakan tadi Maka insya Allah mental kita merasa lebih kuat Dan lebih yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah setelah diruqiyah Saya merasa lebih sehat Saya Kepala Balai Rehabilitasi Sosial penyandang Disabilitas Mental Dharma Guna di Pengguru. Mengucapkan terima kasih kepada Saudara Muhammad Awaludin FAG yang telah memberikan penyuluhan mengenai mental spiritual kepada para penyandang disabilitas mental dan Guna Bengkulu. Penyuluhan yang dilakukan oleh Ustadz Muhammad Awaludin ini sangat berbeda dengan penyuluhan yang dilakukan oleh yang lain. Semoga bermanfaat bagi masyarakat dan terutama bagi penyerang disabilitas mental unggulan metode spiritual healing counseling yang pertama adalah mudah diterapkan artinya metode ini sangat mudah diterapkan di pengajian dan yang lainnya yang kedua adalah membantu artinya metode ini sangat membantu para jamaah ataupun para klien dalam penguatan spiritual mental Kemudian yang ketiga adalah menyenangkan karena metode ini selain santai tapi tetap serius dalam melakukannya dan yang keempat adalah menyarankan Artinya metode ini sangat disarankan Bisa diterapkan secara kontinu Alhamdulillah setelah dilakukan bimbingan spiritual healing counseling Pasien mengalami bahan yang luar biasa Yang awalnya bimbingan di sini kurang lebih 6 bulan Sekarang sudah ada yang 2 bulan Terima kasih kepada Ustadz Awadudin Alhamdulillah sekarang saya lebih baik dari sebelumnya dan sekarang ada bekerja menjadi penjaga masjid. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Awaludin. kandang dari Muhammad Idrus. Alhamdulillah, dia sekarang sudah kembali sehat. Bisa beraktivitas sebagaimana mestinya. Baiklah sahabat, demikianlah apa yang dapat kita saksikan telah lakukan penyeluhan di Balai Rehabilitas Dharma Bunabungkulu. Mudah-mudahan yang sahabat saksikan bisa menjadi inspirasi dan bisa menjadi motivasi kita melakukan dalam penyuluhan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Bungkulu beserta seluruh staf dan jajaran mengucapkan selamat pada Muhammad Awaluddin Magister Agama untuk mengikuti lomba kompetisi penyuluh non PNS yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Selamat berjuang, sukses terus. Saya Kapolda Bengkulu Mengucapkan selamat dan sukses Kepada Saudara Awaludin MAG Mendukung untuk mengikuti kompetensi penyuluh agama Islam Non-PNS tingkat nasional Semoga langkahnya menoreh prestasi Bagi Provinsi Bengkulu Saya Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bengkulu Memberi apresiasi dan mendukung sepenuhnya Kepada Saudara M. Awaludin MAG Saya sangat mendukung Saudara M. Awaludin, M.A.G. Secara pribadi saya mengetahui banyak anak muda yang punya potensi, yang juga punya dedikasi dan banyak terlibat dalam kegiatan sosial masyarakat. Semoga uh, diberikan yang terbaik. Kami mendukung Awaludin.